hari bumi apa itu hari bumi di setiap tahun pada tanggal 22 April orang-orang di seluruh dunia memperingati hari bumi untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap pelestarian lingkungan tujuan hari bumi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan rasa hormat yang lebih besar terhadap planet yang mendukung kehidupan manusia khususnya bumi diluncurkan pada tahun 1970 oleh pendidik lingkungan dan senator AS Gaylord Nelson Tanggal ini jatuh pada musim gugur belahan bumi selatan dan musim semi belahan bumi utara. Sebuah tradisi yang dimulai oleh aktivis perdamaian John McConnell pada tahun 1969, hari bumi diperingati oleh PBB pada tanggal 20 Maret. Hari ini dikenal sebagai Equinox Maret karena matahari berada tepat di atas kepala. Jaringan Hari Bumi mengawasi perayaan Hari Bumi di seluruh dunia, yang sekarang diperingati di lebih dari 175 negara. Menurut CNN Indonesia di Jakarta, tema Hari Bumi 2022 adalah Invest in Our Planet atau Investasikan di Planet Kita. Tema ini dipilih karena setiap orang harus berbagi tanggung jawab untuk masa depan yang hijau, sehingga dapat dinikmati manfaatnya di masa depan. Setiap tahun pada tanggal 22 April Hari Bumi diperingati. Tema setiap tahunnya berbeda-beda seperti Restore Our Earth pada tahun 2021, Climate Action pada tahun 2020, dan Protect Our Species pada tahun 2019. Menurut situs Earth Day, yang dikutip, Hari Bumi adalah waktu untuk mendorong semua warga negara untuk mengambil tindakan, menemukan ide-ide baru, dan mempraktikkan ide-ide itu. Menurut Live Science, Topik berinvestasi di planet kita dimaksudkan untuk menginspirasi organisasi, pemerintah, dan semua warga negara untuk mengambil tindakan segera tentang perubahan iklim dan masalah lainnya. Lalu, apakah kesadaran lingkungan baru-baru ini menjadi perhatian manusia? Apakah generasi sebelumnya kurang memiliki kesadaran akan perlindungan lingkungan? Ternyata kesadaran lingkungan pada manusia sudah ada sejak lama. Budaya kepulauan yang berbeda selalu menghubungkan orang dengan alam. Upacara homian, yang merupakan jenis keharmonisan antara alam dan manusia, dipraktekkan di Toba. Gagasan Palemahan, yang mengatur bagaimana manusia dan lingkungan berinteraksi di Bali. Ada banyak prinsip moral, gagasan, tradisi budaya yang kaya, dan harta linguistik lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan betapa eratnya hubungan manusia dan alam. Bagaimana menurut orang Jawa tentang hari bumi? Interaksi antara manusia dan lingkungan diekspresikan dalam berbagai tradisi lisan dan nonverbal di Jawa, khususnya di kalangan orang Jawa. Kita sudah tidak asing lagi dengan gagasan jagat alit dan jagat ageng saat ini. Ide ini menunjukkan bagaimana ada dunia kecil di dalam diri manusia. Di sisi lain, manusia juga merupakan bagian dari kosmos atau jagat ageng. Apa arti istilah jagat ageng dan jagat alit? Keduanya terkait dalam banyak hal. Jagad ageng berisi jagat alit. Manusia sebenarnya membunuh tubuh mereka sendiri ketika mereka merusak jagat ageng. Ini sebanding dengan seseorang yang membakar rumahnya sendiri dari dalam, dia pasti akan binasa dalam prosesnya. Konsep memayu Hayuning Bawono adalah cara lain orang Jawa memandang bagaimana manusia dan alam berinteraksi. Memayu Hayuning Bawono secara harfiah berarti, memperindah dunia. Filosofi ini digambarkan sebagai upaya untuk menghadirkan keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam karya sastra tertentu. Harmoni dunia dapat dipertahankan dengan cara demikian. Penulis memaknai gagasan memayu Hayuning Bawono sebagai pengertian tugas manusia sebagai halifah duniawi artinya jika manusia bergantung pada alam ia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam kedamaian antara manusia dan alam dipertahankan oleh pengetahuan ini pemahaman tentang bagaimana alam saling terkait juga memunculkan budaya-budaya yang membentuk budaya Jawa di Jawa, makanan yang dipersembahkan selama siklus hidup atau kelahiran merupakan metafora yang berhubungan dengan alam misalnya Krawu, Polo Pendem, dan Rujak semuanya terbuat dari bahan-bahan alami. Nama desa di Jawa meliputi beberapa nama tumbuhan, seperti Trisono, Lembah, Kemiri, Sawo, dan lain-lain. Demikianlah seputar info tentang Hari Bumi menurut berbagai pakar iptek, sosial dan budaya di Indonesia. Jangan lupa ya, subscribe, like dan komentarnya, agar channel kami menjadi semakin maju. Terima kasih.